What's up? jumpa lagi di armaul channel kali ini saya mau bikin video prank lagi yang judulnya jatuh di depan orang-orang yang gak dikenal terus buat ngilangin rasa malu aku push up di depan orang tersebut mau tahu reaksinya seperti apa dan keseruannya seperti apa langsung saja kita ke TKP tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya oke okay? agar kalian tahu bahwa channel ini upload video yang terbaru Gak usah berlama-lama, langsung saja kalian tonton videonya Selamat menonton dan semoga terhibur Oh <laughs> no no no no! Oh! <laughs> <laughs> Oh <laughs> no no no no <laughs> <laughs> <laughs> oh, no, no, no, no. <laughs> oh. Oh no no no no! <laughs> <laughs> Masuk dia video aku lho Kamerinya tadi salah lho Karena saya Kakit gak pak? Tidak banyak Teribut gak? <tun egok>. <sejarah. music> ee, jatuh di depan orang yang gak dikenal terus buat ngilangin rasa malu push up gitu lu. Saya mau ngecek apa dorangnya eh bedulih enggak sama sesama gitu. Wah la jatuh lagi nggak? enggak <tuh>. Tunggu, mbak. Mbak. kalian lagi masuk ke video aku loh. Aku lagi bikin video. kameranya ada di sana nggak? baju putih itu. <tuh>. Tapi sebenarnya aku mah ya kesangkut cenar ini loh, Pak. Oh, enggak. Jangan jangan bawa sini kesangkut aku. Tapi terus ya emang emang niat. Baik, orang sini tuh Tentunya boleh saya upload di YouTube gak? Boleh. <laughs> Yakin ini. <nih>. Boleh gak? <laughs> boleh contoh lagi tak apa? kalian lagi masuk ke video aku saya lagi bikin video ke <tuk> api raya kameranya aja lho <tuk> videonya beli saya upload di youtube apa namanya? sini sini atau dari mana? iya, tiga ya, main-main <laughs> atau lagi ada becara yaudah makasih, Mak. maaf, lho, pak, makasih pak maaf udah pak Engga. kalian masuk ke video aku lo lagi bikin video, ada kamera disana kan? baju putih itu <tongan> video, uh, judulnya pura-pura jodoh terus push up gitu lho <tongan> <tongan> uh, ya, buat mengurangi masa, rasa malu terus push up gitu lho <tongan> Itunya boleh saya upload di YouTube enggak? Boleh, Bre. nanti kalau mau nonton <tidak> Bisa lihat di sini ya. Ini. Makasih ya. Terima kasih ya. ya. <tidak> <tidak> <tidak> Nak nyarap sini. Iya. Saya boleh jatuh lagi enggak? <tidak>